Bap, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai taklim pada maghrib ini. Kita akan membaca satu surat dari teman antum yang berada di sini. Eh dia bukan di kamar sini. Alhamdulillah ini pertanyaannya bagus, menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini terjadi di sekarang dan bulan ini. Dan ini menjadi polemik yang nyata di, di saat uh, di saat ini, maka kita akan -ba, kita akan baca bareng-bareng ini suratnya. Ada yang bertanya Ustadz bagaimanakah hukum maulid Nabi yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia? Apakah itu bid'ah atau bukan? Karena setahu saya itu hukum bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan kulo bid'atin, dolala, Dola wa kulo dolala Mari kita akan bahas bersama-sama live kita akan bahas sebelum kita membahas tentang Maulid Nabi kita akan membahas kita harus mengingat nih Antum bad yang ber Alquran ini nggak ada Alquran surat ke surat ke-61 ayat 6 surat as as asof, nah, asof. Al-Quran surat al-baqarah Ayat 129 pojok kiri atas dari sini nanti di gunakan standarnya. Terus surat Yunus surat ke 10 ayat 57 sampai 58 dan ditutup oleh Al Taubah dua ayat terakhir. Sebelum kita membahas Maulid Nabi kita harus mengetahui uh, kita harus mengetahui definisi dulu akan turunnya suatu hukum akan turunnya suatu masalah itu jangan asal ngomong tanpa dalil yang ilmiah apalagi dengan tepat tebuan itu bahaya itu yang terjadi di umat zaman sekarang ulama jika ingin memanfaatkan sesuatu kita harus sepakat mencari apa itu namanya takrif atau definisinya dulu betul definisi atau takrif jika udah kita ketahui takrifnya definisinya apa maka muncullah dua akarnya yang pertama jami yang kedua mani jami itu apa? jami itu kita kumpulkan semua yang bersangkutan dengan judul yang tadi yaitu maulid nabi dan mani itu apa? mani itu apa? mengeluarkan semua yang bukan dari pembahasan kita haim tum ini, ini udah harus sepakat ini dengan ini karena pembahasan itu karena berbeda di dalam dalil nabi kita udah belajar usul fik. akan banyak kiasan-kiasan yang di dalil tidak ada tapi sekarang ada maka kita harus bandingkan dulu kita bandingkan dulu hukumnya apa faim tuh Nah ini kita sepakat dulu mencari definisi taif dari maulid dan maulid nabi Pertama Maulid apa itu arti maulid kelahiran diam Maulid kelahiran betul, betul. Maulid kelahiran Jika Anda permasalahkan maulid dengan ribet pusat Muhammad Maulid atau Maulud yang betul? Maulid atau Maulud? Maulud. Maulud. Hmm. Nah. Maulud atau Maulid? Maulud. Nah, nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Betul? Maulid. Maulid itu yang pertama, yang berarti waktu kelahiran. Faimdom. Benar. Apabila Maulid Nabi, yang berarti waktu kelahiran Nabi. Maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Kalau mulut Nabi, berarti ketika itu Nabi Muhammad sedang Ahir. lahir. Fahim, Tom, berapa sampai sini? Fahim. Selesai, jelas artinya ini secara arti definisi. Betul, Betul. kita lihat, kita akan membahas hukumnya: hukum, hukumnya apa? Hukum Maulid Nabi, hmm? boleh, boleh, huh? boleh. Boleh. boleh, boleh, Tadi, maulid artinya apa? Waktu kelahiran. Hukum waktu ke kelahiran kamu, apa hukumnya? Hmm. Gak ada nggak ada Kamu lahir, ada hukumnya? Gak ada. ada Kalau usah bilang kamu, kamu lahir, gak usah lahir, kamu haram Jaga ya bisa jaga, <laughs> <laughs> ya jaga bisa Hukum itu gak ada Yang ada apa? Adanya hukum Itu bukan karena benda dan waktu Tapi apa? Karena perbuatan Hukum gelas apa? Gak ada Hukum gelas gak ada tetapi ketika gelas itu diisi dengan air khomer dan kita minum hukumnya apa? Haim tum. Fahim nah. Hukum golok apa? Gak ada. Ketika goloknya dibuat nyebelah korban hukumnya apa? Harap. Ketika buat nodong orang nama kamu siapa? Boleh? Hukumnya apa? Harap. Fahim tum. Fahim nah. Hukumnya apa? Tidak ada haim tum. Fahim nah. Ini de de jadi definisi, jangan salah arti ulama, namanya ulama ingin memanfaatkan sesuatu itu harus mengetahui definisinya ya, apa artinya apa, baru dihukumkan sesuatu dibandingkan semua hadis-hadisnya dipaskan dengan usul fiknya jika itu berdekatan atau korinah, maka ditetapkanlah hukumnya, Fahim tum? Fahim. nah yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi, nah ini ini menjadi paling sekarang, bagaimana cara kita menyikapi adanya mulit nabi hmm. surat ke-61 ayat 6 surat apa tadi as? as buat as wa'at kola Maryam ini Rasulullahi di kelima ya, ya. ya minat tahu minat taurat selanjutnya bawu bawu min Rasulin ismu Ahmad <hah. hah>. ah. <hah">. Nabi Isa 600 tahun sebelum Rasulullah hidup memberikan kabar gembira bahwasanya nanti akan Pertama dia menjelaskan bahwasanya aku adalah pengganti Kitab yang terdahulu Yaitu kitab apa? Taurat. Tapi setelah aku nanti Ada yang mau perbarui lagi, siapa Nabi? Muhammad. Kenapa kok bukan Nabi Muhammad? Ah. Kenapa Ahmad? Kenapa? Di dalam bahasa Arab Apabila orang itu memiliki kebaikan satu saja Kepada kepada orang yang lainnya Itu disebut dengan Mahmud nah, Tetapi ketika orang itu memiliki kebaikan eh, Tapi derajatnya sudah tinggi Satu aja kebaikan Disebut dengan Ahmad, seperti itu. Walaupun udah tahu, walaupun didalam alapkan, bahkan Nabi Nabi sebelum kita udah mengetahui akan datang Nabi yang baru, tapi tidak pernah disebutkan namanya. Tapi sifatnya Ahmad yang terpuji, seperti itu. Nabi Isa yang nggak pernah lihat Nabi Muhammad dia aja menyambut ke, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Sedangkan kita umatnya memberikan kabar gembira nggak, seneng nggak kita? Masih kita gak seneng, seneng itu kan? Karena kita umatnya lima Muhammad dia umatnya umatnya Nabi Musa dan para sahabatnya mereka ada mereka aja menyambut Nabi Nabi yang baru padahal itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir nah seperti itu namanya orang bahagia itu seneng orang bahagia itu riang orang bahagia itu seneng diungkapin sanging- senengnya dia sampai menangis biasanya seperti itu nah itu tidak ada sekarang itu kamu zaman sekarang senengnya seperti Nabi Isa. Alhamdulillah gitu kenapa gitu aku punya anak gitu siapa namanya Ibrahim kapan nanti habis nikah Kan kok kok seperti ini doanya aja ya, lah seperti nabi Isa. Ya kan kalau nikah nikah, gak ada anak berarti, ya kan? Ya, seperti itu. Itu seneng Nabi senang apalagi? Nabi Ib Nabi Ibrahim yang silsilahnya itu 30. 30 silsilah dari Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu. Setelah mendirikan Ka'bah, Ibrahim dan Ismail itu berdoa. Bagaimana berdoanya? Robana, Wabahas, Fihim. Dia berdoa semoga Allah menciptakan Rasul yang berada di sini. Itu di dalam tafsir lainnya dalam tafsir, dalam tafsir Asbabunuzulnya diterapkan bahasanya akan turun Nabi di sekitar Ka'bah. Nah itu. Kalau nanti mau naik haji, amin. Di sebelah sana dekat uh, ada dua ada 30 bab pintu-pintu itu. Itu masuk ke dalam Masjidil Haram. nanti ada bangunan warna biru kotak itu. Itu tempat asli ke, kelahiran Nabi. Tetapi ketika ditulis dengan bahasa Inggris, bahasa, bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kebanyakan orang-orang menyembah ke dalam sini, bukannya ke Ka'bah, nyembah ke tempat kelahirannya Nabi. Nabi ditulis ada lagi, ada, Apalagi ada bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia pernah salah di situ, berarti ketahuan, berarti lah itu. Nabi Ibrahim dan Ismail pun berdoa buat Nabi Muhammad. Dan set, set, uh, dalam penelitian, dimanapun penelitian, nabi yang lahir dekat Ka'bah cuma satu, nabi siapa? Karena nabi-nabi lainnya mereka lahirnya biasanya di Palestina, kebanyakan Karena mereka keturunan umat-umat Yahudi, kaum kaum pilihan Tuhan. Makanya kita belajar namanya agama mon, uh, monoteisme itu ada tiga, agama Abrahamik bapak para nabi nabi Ibrahim uh, karena dari nabi Ibrahim itu mereka 12 keturunan 13 keturunan dari istri dari Sayyidah Sarah bin Amul Khalil nanti Ishak habis Ishak siapa dan Ya Yaqub Yaqub ya baru punya anak 12 dari empat istrinya khemtum ada Lea ada Rahel Balha sama Zulfa nah dari layak enam, dari lahir 2, Zulfa 2 terus dari balha juga dua nanti. Itu nanti semua ketika mereka berlomba-lomba untuk memasukkan siapa, Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, kan kayak itu dalam surat Yusuf yang terdiri 111 ayat, dan dibuka dengan ayat yang ketujuh. Nah, nunaku SU, Asnal kisos, bahwasanya Al-Quran memberikan kisah yang terindah bagi kamu. Ketika mereka taubat semua, ketika Yusuf udah menjadi perdana ada yang bilang perdana menteri ada yang bilang menteri keuangan dan dia melihat, melihat saudara saudaranya yang dulu menyembelungkan dia ke dalam sumur maka dia minta maaf oleh nabi ya kok ketika itu agar dosa-dosa mereka dihapuskan ketika itu Fahim tum nah kita kalau bahas nabi Yusuf terlalu jauh habis ini kita bahas mulai nabi kaim tum Dari hukumnya apa tidak ada bagaimana cara menyikapinya nabi isa aja yang sekali ngusap langsung bangun yang sekali sentuh langsung sehat lagi, sekali lempar langsung gitu. Matanya langsung kebuka lagi, gak jadi buta. Dia aja seneng dengan layanan naik Muhammad. Kita yang gak ada mujizat, kok kita gak seneng dengan layanan di Muhammad gitu Seperti itu dalam surat ke-30, surat surat Al-Ahzab, ayat 21, itu bahasanya memberikan memberikan contoh bahasanya di Muhammad adalah uswatul Hasanah, memberikan namanya perilaku yang baik. Fahim, dong, makanya ketika itu cara Nabi Muhammad mensyukuri lahirnya beliau dia juga melakukan dengan hal, hal yang baik jika itu tahu keutamaan puasa Senin Kamis itu bukan cuma puasa Senin Kamis pahalanya, karena ketika antum puasa Seninnya, itu antum mendapatkan dua pahala apa? itu adalah sunnah Rasul Rasul selalu mengamalkan puasa ketika hari kelahirannya, atas mensyukuri hari lahirnya, dia puasa Senin kenapa Nabi Muhammad puasa ketika hari Senin apa kata Nabi apa kata Nabi Muhammad? Itulah hari kelahiran Hari kelahiranku hari Senin Tetapi kita Cara kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara mengadakan Maulid Nabi, Nabi. Nabi. Karena itu apa? Momentum buat kita Buat apa? Buat mengingat Nabi Muhammad Faimtum nah, Disinilah inti akarnya Kita ada acara Agustusan Ada momentumnya betul? Nah. buat apa? buat mengingat para pahlawannya udah meninggal, frame tum. Nah. Nah, apa dengan mengingat? enggak. dengan cara apa? dengan lomba-lomba. pahlawan dulu lomba enggak? enggak ada. kita yang mengadakan lomba. sampai saking sang hari pahlawannya kita panjat pinang tuh, ya kan? lah itu makanya. satu momentum itu ada acara. cuma ketika ada namanya Maulid nabi, isilah acara-acara murid nabi dengan acara-acara yang baik. acara tak lem pengajian selawat nabi seperti itu faim nah. maaf hukumnya selawat hukumnya maulid itu bid'ah apabila ketika ada suatu orang lah memiliki milik, uh, jabatan seperti itu dia mengajukan anggaran kepada atasannya ingin mengadakan maulid nabi dengan cara dengan dengan acara makan-makan dan ketika acara makan-makan tersebut dia menginginkan anggaran dari menginginkan sebagian anggaran dari acara makan-makan tersebut faim tum? lah di situ dia udah salah niat maka disebut dengan bid'ah ketika itu seperti itu kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu jika kita sedikit-sedikit bid'ah bid'ah bid'ah bid'ah itu insyaallah itu bahaya pikirannya nanti contoh orang sekarang itu berpikir malik nabi zaman ada? nggak ada zaman zaman sahabat ada zaman tabiin ada zaman kita ada ada hukumnya apa bid'ah hmm. Sekarang kita lihat beras, zakat, zaman rasul, zakat pakai beras, enggak zaman sahabat pakai beras, Nggak. zaman tabiin pakai beras, Nggak. zaman di Indonesia pakai beras, pakai hukumnya apa? Bita, -ah, gitu nah, -ah. -ah. kalau antum dikit-dikit bilang bita, -ah, dari kepala antum sampai kaki itu bidah semua loh. Kenapa antum itu di, di zaman nabi semua? Enggak lah itu. Kalau antum bani-bani bilang bit ah, berarti dari kepala sampai ujung kaki antum itu bit ah semuanya. Itu bit ah, kamera juga bit ah. Sarung antum bi lebih bit ah lagi ya di sini. Iya kan? Loha. uh bit ah juga. Langsung enggak pernah pakai loha dulu. Iya kan? Bit ah semua. Ini hati-hati jika menyongsong Ada yang bilang musik tuh haram. Musik tuh haram. Kita tanya dulu ke orangnya, apakah definisi musik? Musik zaman Rasul itu hadisnya apa? Ketika sekarang zamannya udah zaman apa? Kita gabungkan. Hukumnya apa, usul fiknya apa, yang yang terdekat apa, seperti itu, Faizum. Faizul. Nah. nah, disitu kita kan mengetahui akar permasalahannya, Faizum. Nah. nah, jadi jika kita menyimpulkan sesuatu itu tidak langsung menyimpulkan, kita teliti dulu, artinya apa, definisinya apa, seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ketika bersama Abu Bakar dari Mekah untuk berjalan ke Madinah, disambut juga dia dengan hadroh ketika itu. Dan dari perantap juga ya ketika dia ke, ke, ke Madinah Allah dia juga disambut dengan apa? dengan hadroh, lagu-lagu, lagu apa? tola'al baderu alayna terus misari'na wajabah syukaruh nah, itu juga tola'al baderu alayna udah kelihatan tuh, bulan yang punamah yang indah buat kita loh. siapa? usah seperti itu kita coba melihat dari sisi Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim, kita juga bisa mengambil ketika Nabi Adam. Kenapa ustadz itu? Ketika Nabi Adam dan Nabi Siti, uh, Siti Hawa diturunkan ke bumi dan dipisah, mereka selama ber, ber, ber, ber, berat 100 tahun. Ketika itu udah memasuki Mekah, mereka bertemu di mana? Dia? Di Jabal, Jabal Rahmah dan Saking, namanya mulianya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum muncul ketika itu belum, ya kan? Orang, orang pertama namanya Nabi Adam, betul kan? Canggeng diterima tobatnya. Kenapa kok Nabi Adam diterima tobatnya ketika dia meneng, menengadahkan di doa dia ke langit, dia melihat ada suatu ciptaan yang, yang akan di, diciptakan oleh Allah. Melihat ke langit. Itu Allah bersandingan dengan orang yang paling mulia yang akan yang akan diciptakan, yang akan diciptakan. Siapa Nabi Muhammad.